Pemandangan cantik di Tambah Rejo, Dusun Serjo, Kecamatan Wonoderto, Blitar, Jawa Timur, dan yang putih-putih itu. itu Selatan, jalan lintas selatan, eh, itu lebih jelas kok. Jalan lintas selatan itu jalan lintas selatan dan sangat menakjubkan sekali, dan itu laut Tambarjo dan posisi saya sekarang di di, di dukuh siterjo cantik hmm. ah itu. Nah, itu pohon randu pohon randu nah, lintas selatan tuh Hah? lintas selatan hmm. yang akan tembus dari banyuwangi Sampai Solo Dan ke arah Jawa Barat Lintas Selatan Anda sudah mengerti Itu Lintas Selatan Cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Surahono Channel